Ya selamat berjumpa dalam program olah nafas metode Wim Hof kedua bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di grup maka harus dengarkan yang metode Wim Hof satu dan nanti metode Wim Hof satu dan dua dikerjakan paralel misalnya satu hari pagi yang Wim Hof satu maka sore siang atau malam salah satu ya sehari kan dua kali cukup ya ada waktu lebih mau mau tiga kali ya silahkan. Yang metode dasarnya bisa dua kali, yang metode ini satu kali. Nah, karena metode dasar satu itu menjadi fondasi metode yang sekarang, bahkan sekarang ini pun dalam metode dua nanti ada segmen di mana menggunakan metode dasar satu. Kalau metode dasar satu yang tak cuma tarik nafas, lepaskan, gitu ya, tapi 200 kali sudah mampu gitu ya, dengan tarikan ke 20, ke 30, atau ke 50, saturasi 100, nah siap untuk masuk metode ini kalau saya garu gabung dan saturasi saya susah pak untuk 100 ya <tuh> nggak bisa 100 karena alatnya dua digit pentok 99 ini tiga digit bisa 100 enggak masalah juga ya nanti yang belum bisa 100% kalau pakai alat ini belum bisa 99 pakai ini maka pasti nanti begitu masuk segmen tahan nafas tidak bisa lama Nah, waktu tidak bisa lama, jangan dipaksa. Hari ini kita akan mencoba cukup dengan 40 detik, 50, dan 60. Bapak-Ibu bisa bayangin, saya sudah bisa sampai 120 detik. Tahan nafas dua menit. Tapi bukan tahan nafas setelah ambil nafas. Itu mah bisa 10 menit. ya Tahan nafas setelah buang nafas. Nah, ini juga berbahaya. Makanya saya harus mengatakan bahwa berbahaya. ya Kenapa? Karena kita akan masuk tahan nafas setelah buang nafas, itu membuat kita oksigennya habis di dalam tubuh kita. Maka nanti bisa kerekam dalam saturasi, oximeter, atau Bapak Ibu yang sudah melihat YouTube atau Instagram saya, yang sudah saya post bulan Desember tahun lalu, karena sudah melakukannya sejak itu, saturasi saya dari 100, turun, turun, turun, 90, turun, turun 80, turun, turun 70, turun, 60 orang covid kena 92 aja pasang tabung oksigen. 90 udah heboh. Mungkin di bawah 90 anggota keluarga udah pada wah, ini mesti bawa ke rumah sakit ini ya. Saya tunjukkan saya 60. <laughs> sambil senyum-senyum sambil rekaman sambil tunjukkan oximeter ke kamera gitu. Karena memang ada bedanya orang covid atau paru-paru yang lain yang ya saturasi rendah tapi terus-terusan di situ. Kalau Bapak Ibu saturasi terus-terusan di bawah 95 yang ada DNA kanker, bapak ibunya kena kanker gitu ya, kakeknya pernah kanker dan membawa genetik itu. Nah, saturasi rendah itu berarti oksigennya sedikit, CO2-nya banyak, tubuhnya pasti pH-nya rendah, tidak alkali. Bisa kanker berkembang biak. Tubuh alkali, oksigen cukup, bisa kankernya tidur semuanya, walaupun punya DNA kanker tidak akan kanker. Jadi teorinya sampai cukup sederhana gitu ya. Nah, maka kalau punya saturasi rendah tapi itu memang begitu terus itu berbahaya. Kita bisa naikkan pelan-pelan ya. -pelan. Nah, kalau latihan hari ini paling ibu nanti satu Bapak Ibu itu saturasi rendah paling 15 20 detik ya. Dari 100 turun ke 60 itu kan yang di bawah 90 itu kan paling beberapa detik ya. Maksimum itu ya 30 detik karena nanti bertahan 100-nya itu bisa lama tergantung hasil latihan yang modul satu Ya. Nah, kalau Bapak Ibu baru mulai ya dan takut maka nanti misalnya saturasinya udah 90 gitu ya. Ya sudah, tarik nafas saja ya. Nanti pelan-pelan latihan gitu ya. Eh, 85 nggak apa-apa, eh, 80 nggak apa-apa gitu sampai nanti kayak saya 60 juga senyum-senyum. Pamer lagi direkam rekam itu gitu ya. Ada lihat Instagram saya, YouTube saya ada semuanya. Beberapa file, beberapa belas file kalau Instagram lebih banyak. Jadi, nah kenapa kita nggak takut? Karena ini bukan karena sakit COVID atau paru-paru di mana terus-terusan di bawah 90. Kalau kalau cuma 40 detik, tahan 50 detik, 60 detik, paling di bawah 80, paling 80 ke atas, 70 ke atas. ya kalau bapak ibu sampai nanti bisa lebih dari satu menit itu baru merasakan sensasinya saturasi 60. Nah, kenapa saya nggak takut? Karena begitu saya Stop, kita ada mati. Tarik nafas, gitu ya. Jadi begitu tahan nafas, 30, 40, empat puluh, tarik nafas, gitu ya. Restahan lima detik. Nah begitu tarik nafas itu saturasinya naik cepat meroket. Tapi ada jeda ya antara oksigen di paru-paru sampai ke jari. Maka jangan heran nanti waktu misalnya sudah tarik nafas itu kok belum naik-naik gitu. Kan itu waktu. Tarik paru-paru jantung pompa sampai ke jari. Jadi ada jeda. Nah, bahkan kenapa sekalikan ada bahayanya, tapi jangan takut. Waktu mendekati 60 detik gitu ya, bahkan 70 80 gitu ya. Bapak Ibu yang selama ini enggak kesemutan, enggak pusing, enggak macam-macam akan fly. Kenapa fly? gimana enggak fly saturasi 70, 60. Jadi bisa gelap, bisa pusing, bisa fly, itu normal banget. Bahkan kalau saya sekarang kalau nggak rasakan itu rasanya nggak mantap gitu ya. Saya tarik nafas lebih kuatkan lagi waktu yang yang segmen dua ya, tarik nafas 30 kali namanya, kayak kayak modul dasar tapi 30 kali di segmen ini itu saya lebih kuat lagi nariknya. Begitu begitu tahan nafas gitu ya. Nanti ngerasain tuh lihat saturasi, wih, bisa malah bisa turun sampai 60 gitu ya ketika di atas 70 detik ya Nah kalau saya malah menikmati bukan takut tapi sekali lagi kalau Bapak Ibu takut karena memang ada bahayanya ya tidak berbahaya karena ini hanya simulasi dan dengan segera dalam hitungan detik cepat ke atas nah seberapa cepat kembali ke atas tergantung latihan Bapak Ibu selama ini makanya metode ini kalau itu sudah diajarkan nanti bertahap melakukannya yang metode satu dilakukan terus sehari sekali yang ini sekali aja ya sampai nanti dengan cepat 15-20 tarikan sudah 100 persen atau 99 boleh satu hari dua kali itu hanya yang metode ini kecuali yang jantung sekali lagi yang jantung yang ini pelan-pelan aja ya kapan-kapan dilakukan boleh tetap aja dengan yang metode satu terus saja bahkan dengan ritme yang lebih pelan ya dengan ritme yang lebih pelan. Nah sekarang kita simulasi dulu simulasinya nggak usah pasang alat dulu ya tapi saya akan hitung detiknya Saya akan kasih aba-aba dan nanti Bapak Ibu lakukan dan saya akan berkata lima sepuluh lima belas satuan lima dalam hal detik saya akan buka fungsi uh, stopwatch dulu ya Stopwatch, enggak recorder ada stopwatchnya supaya saya tahu beberapa uh, detik. Ya, nah begini, pemain nggak usah pakai persiapan apa-apa. Ya, nanti saya bilang, eh, uh, buang nafas, tahan. Nah, begitu tahan, saya akan etong. Ya, lima sepuluh, lima belas, dua puluh gitu ya, dua puluh lima, tiga puluh. 35, gitu ya sampai 35 nah kapan Bapak Ibu berhenti tahan nafas ya sampai nggak kuat begitu megap-megap mong -megap, dibuang dulu baru ditahan ya, ini bukan ditarik baru ditahan ya kalau orang mau nyelam mau berenang tarik dulu nyelam gitu ya bisa lima 10 menit tapi sekarang bukan ditarik dulu nih dibuang dulu ya ini uji kekuatan atau untuk membandingkan bukan uji ya dan enggak bahaya nggak bahaya ya karena begitu nggak kuat ya tarik aja gitu, segala tarik ya, nggak usah pasang oximeter nggak apa-apa ya, nanti untuk apa kenapa saya jelaskan tapi kita praktek dulu ya uh, bapak ibu uh, siap, sekarang buang nafas buang terus tahan 5 10 15 detik, 20 detik, 25 detik, 30 detik, 35 detik, 40 detik, ya cukup, nah. Saya mau tanya sekarang. Mungkin di chat boleh hati tulisnya di chat ya. Eh uh, aja. Bapak Ibu kuat berapa detik menahan ketika uang <laughs> itu terus tahan. Okay. 25, 20, 20, 20. Oke, okay. nol lagi 20 detik, 20 detik, 25, 20, 15, 30, 35. Wah, ada sampai 35. 10, 30. 10, 25. Oke, okay. cukup ya. Rata-rata 20 detik ya, rata-rata 20 detik. Kenapa? Ya, bapak Wakil, Selamat tadi bernafas juga, kan? Tadi kan melihat saya ngomong, kan, bukan berhenti bernafas. Ya, ya, nafas aja biasa, Lalu, tiba -tiba terus tiba-tiba dibuang. tahan tiba-tiba ya, ya kuatnya 20, ada juga yang sampai 40 Nah, ya, satu rahasia yang turun sampai 93, tiga, ya, itu belum suruh pasang. Ya, nah, sekarang kita bandingkan. Ya, sekarang kita bandingkan ini belum metode ya Ini banyak untuk membuat bandingan. Sekarang kita mau mencoba dengan sebelum tahan nafas ya, akan dibong juga, gitu. tapi pakai persiapan, persiapannya adalah tarik nafas metode dasar. saya mau kasih 15 kali saja, ya, lima kali saja. nanti pas waktu benar praktek itu 30 kali. atau biar imbang ya, bandinginnya biar yakin ya, tiga kali nggak apa-apa ya. masih ada waktu ya, sebentar ya. nanti mungkin Q&A-nya yang eh, diperpendek karena masalah saya harus ke rumah sakit. ya, sekarang sebentar saya matikan nya dulu, ya. Kita sekarang nyoba tarik nafas atau mungkin 20 kali aja ya. Saya abah-abah, jadi saya nggak praktek ya. Karena saya nggak bikin rekamannya. Ini, ini untuk masih dalam rangka webinarnya. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Dua kali. Tarik nafas. Tiga kali. Tarik nafas. Empat kali, tarik nafas, lima kali, tarik nafas, enam kali, tarik nafas, tujuh kali, tarik nafas, delapan kali, tarik nafas, sembilan kali. Tarik nafas, dalam 10 kali. Tarik nafas, 11 kali. Tarik oksigen, kita sehat. Tarik oksigen, kita kuat. Tarik oksigen, saturasi naik. Tarik oksigen, tubuh alkali tarik oksigen, paru-paru kuat, tarik oksigen, jantung ikut kuat, tarik nafas, saya sehat, nafas kehidupan, saya kuat, tarik nafas, simpan O2, tarik nafas, simpan O2, tarik nafas, satu kali lagi ya. Nah tarik nafas dalam-dalam, tahan sebentar. Sekarang hembuskan seperti tadi kayak orang niuk balon sampai habis. Hembuskan, hembuskan, tahan. Saya akan kasih aba-aba uh, sudah berapa detik? Lima detik, tahan terus. 10 detik. Tahan terus, 15 detik. Tahan nafas, 20 detik. Tahan nafas, 25 detik. Yang nggak kuat boleh lepaskan, tapi yang nggak tahan terus. 30 detik sudah. Tahan lagi. 35, jangan dipaksakan. Kalau tahan terus, 40. Tahan terus kalau masih kuat. 45 yang enggak kuat lepaskan yang kuat tahan terus 50 tahan terus yang masih kuat 55 tahan terus yang masih kuat 60 cukup ya nah sekarang saya mau tanya kuat berapa boleh ditulis ya 40 35 40 55 50 50 60 35 45 60 wih 50 Nah, enggak ada lagi yang ngetik 20, 55 60, pada juga yang 25 satu orang 64 5 30 45 60, 40 60, 35 60. Nah, oke, cukup untuk pembuktian sudah cukup ya. 60 60 60, wes panjang banget. <laughs> nah, kalau Bapak Ibu membaca link yang kemarin dibagikan, tapi kan sering kalau di WA grup tuh ya males ya, pada enggak tahu tajal dibaca-baca gitu, pakai saya jelaskan sekarang ini. Ini dalam pelajarannya Wim Hof juga begini. ya kan Mbak Ibu daripada bayar pakai dolar lama-lama, ya mahal-mahal. Nah Ini tadi membandingkan, tidak pakai tarik nafas. Bernafas biasa, ya kita selama itu bernafas, tapi nafas biasa. terus kita sama-sama hembuskan, terus tahan. Kita hanya cukup kuat 20, 25, atau 30. Tapi dengan persiapan ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lalu buang begitu dibuang itu artinya udara yang di paru paru udah nggak ada, dikatakan begitu ada sedikit, nggak mungkin habis satu persen kan. Kalau oksigennya di mana? Sudah di hemoglobin di darah kita, gitu ya. Ada di situ. Tiba-tiba kita tambah kuat. Ini nggak pakai latihan ini, ya langsung aja tarik nafas, tarik nafas, lalu coba tahan gitu. Tiba-tiba dari 20 bisa 40, dari 30 bisa 50. Makanya nggak perlu takut nanti tahan 30 atau 40 atau 50 sekuatnya masing-masing ya Nah nanti waktu kita mulai kita akan pasang saturasi tapi tanpa pasang pun jadi tadi sebenarnya ibu itu sudah pada bapak itu udah pada turun turunnya sampai seberapa tadi ada, sudah ada yang 93, saya suruh pasang itu ya turun sampai ke batas kekuatan masing-masing jadi ter, turunnya itu akan tergantung lamanya menahan lah kita buang dulu baru tahan ya Ya akan cepet turun, loh tarik, tahan. Waduh, ya itu nanti boleh, ya Bapak Ibu juga boleh. Itu untuk uji yang lain, untuk kepentingan yang lain. Jadi Bapak Ibu setelah latihan satu minggu ini, gitu ya, harusnya bandinginnya dulu nih sebelum ikut program, ya. Atau bisa juga sih tanpa ada latihan apa-apa, tarik nafas justru, jadi mulai biasa begini, tarik nafas dalam malam. terus tahan, ya. Kita nggak akan lakukan hari ini, karena nanti butuh waktu yang panjang. Kalau ada yang tahan 15 menit, kita 15 menit nungguin yang kuat 15 menit. <laughs> tapi ini latihan ini sebenarnya, kenapa saya jelaskan begini? Latihan yang kita lakukan hari ini, itu sebenarnya kayak orang latihan untuk persiapan diving. Pak, diving kan pakai tabung oksigen, Pak. Iya, tapi ada nggak kejadian misalnya udah menyelam cukup jauh ke dalam, oksigen habis? Kuat naik nggak? Nah, kalau... Misalnya latihan ini ternyata ya bukan misalnya semuanya terbukti latihan ini membuat yang ini kita belum latihan ya misalnya kan barulah hanya untuk coba nafas biasa tahan sama persiapan tahan itu aja kemampuannya udah bisa dua kali lipat. Nah kalau bapak ibu ikut misalnya sampai tiga bulan nafas dilatih dan kalau seperti bandingkan atau sekarang sekarang ini mulai membandingkan ya udah punya saturasi atau kalau enggak, ya ini enggak butuh saturasi mestinya cukup. Time, timing aja, HP kan ada ada kayak watch-nya gitu ya. Ibu biasa begini, nggak pakai apa-apa, tarik nafas. Peselahan, kuat berapa? Dengan persiapan, kuat berapa? Nanti bahkan sama-sama dengan persiapan pun, minggu demi minggu, Bapak Ibu akan lebih lama. Kalau kita berenang, mau menyelam, kan? Kita udah di ADR ya. Kadang-kadang sambil timbul tenggelam di air gitu biar nggak bosan gitu ya, kan. Lalu nyelam, boom. Gitu. Tahan, ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, ada yang 15 menit. Tergantung kekuatan seberapa banyak kita sanggup menyimpan oksigen di dalam darah. Kalau kita menyimpan cukup banyak dan cukup kuat untuk menahan saturasi rendah, selama itulah kita sanggup menyelam tanpa tabung. Jadi dengan saturasi 60-70, gitu, kita masih bisa beraktivitas. itu Karena ini bukan bukan hipoksia yang orang kena COVID. Tentu akan menggap-megap, naik ke atas, ah kayak orang menyelam gitu uh, seger lagi dan uh, begitu naik ke atas gitu ya kita kabel nafas begitu uh, ya wah uh, uh, wah karena di air lebih sensa, sebenarnya ini sama coba olah nafas ini sebenarnya ya bagi orang yang nggak bisa berenang covid di rumah tapi hampir serupa sebenarnya dengan pelatihan untuk persiapan menyelam ya nah kenapa nah, ini ini akan kita lakukan tapi nanti bapak ibu bisa merasakan hasilnya bahwa sanggup menahan nafas yang buang nafas baru tahan. Kita baru saja buktikan dan kita akan buktikan selama kita latihan. Yang tarik nafas dalam-dalam, lalu tahan, buktikan masing-masing ya. Kenapa? Ya, tadi ada yang tahan 15 menit gimana? Kita 15 menit diam nungguin orang <laughs> yang masih yang masih apa namanya bisa kuat ya. Nah, sekarang kita langsung mulai ya. Kita mulai, kasih pengarahan lalu praktek ya audionya malah sudah saya WA ya jadi nanti kalau saya mau praktek sendiri Pak udah itu saya WA bagi-bagi tadi ya nah sekarang ini prakteknya gimana metode Wim Hof 2 ini ya yang disebut saya berikan istilah gitu metode Wim Hof tahan nafas. kita akan breathe deep nafas dalam-dalam selama 15 kali ya kayak kayak kemarin metode dasar di 25 terakhir kan kemarin metode dasar 200 kali itu kita cukup cepat gitu ya. Tapi makan lama penutupan yang terakhir pelan-pelan. Nah, itu kayak gitu. Kita comot 15 kali ke sini. Lalu yang seperti di depan, kita comot 30 kali ke sini. Jadi kita akan 15 kali pelan-pelan, disambung 30 kali lebih cepat. Jadi ini dibalik urutannya ya. Kenapa dibalik? Karena ini akan ada repetisi. Jadi satu rate itu adalah 15 kali pelan-pelan 30 kali lebih cepat. Lalu di akhir 30 ini seperti tadi, tarik nafas. Itu kayak tahan sebentar ya. Termasuk juga yang 15 kali. Itu kan kalau perut ya, tidak sebisa sepanjang nafas dada. Ya, boleh perut, boleh dada terserah. Boleh kuat-kuat, boleh pelan-pelan, kalau nggak mau pusing ya pelan-pelan itu boleh aja ya. Tapi yang 15 kali pelan-pelan itu kan udah nggak bisa narik lagi itu kayak tahan nafas sebentar sampai saya bilang lepaskan tarik nafas udah nggak bisa narik lagi ya kayak tahan dulu lepaskan kalau yang 30 kali sama dengan yang 200 kemarin mau pakai jedah sedikit nahan juga boleh ya jadi itu kayak ada set gitu ya itu berapa second ya nggak sampai satu detik satu detik itu satu dua antara satu dan dua itu rasa satu detik jadi kayak tek gitu tau gitu ya nah lalu lepaskan nah 15 kali pelan-pelan, 30 cepat, di akhir 30 tarik nama dalam Lalu buang. Nanti saya akan praktek. Jadi nanti saya enggak memberi apa-apa. Apa-apa sudah saya rekam, saya akan praktek. Saya akan lebih ekspresif, Bapak Ibu, nggak perlu seperti saya. tuh maksudnya biar belajar tuh jelas gitu ya. Saya akan kalau lepaskan misalkan Bapak Ibu saya cukup gitu ya cukup ya biar jadi yang nonton ya namanya alat peraga biar kayak gitu saya akan lebih persuasif lepaskan lalu tahan seperti tadi kita simulasi ya nah tahan berapa kita akan nyambung terus nanti tanpa berhenti ya ya tahan 40 detik ya tahan 40 detik terus disambung dengan tarik jadi begitu 40 detik saya akan kasih apa bah tari jadi semuanya walaupun kuat 50 40 dulu aja ya tarik itu tarik terus tahan lagi tapi nah, tadi kita simulasi nggak pakai itu karena ini nggak berbahaya ya tarik nahan setelah tarik masalah jadi nanti setelah lepaskan empat detik saya akan bilang tarik tarik yang kuat terus tahan hanya 15 detik lalu selesai itu namanya satu rate. nanti akan langsung nyambung ke kedua nah ada keduanya sama tapi tahannya lima puluh detik langsung nyambung yang ketiga tahannya 60 detik nanti bapak ibu bisa latihan sendiri pakai suara seperti ini sudah dua tiga kali nah boleh dengan hitungannya sendiri kira-kira 15 kali kira-kira 30 kali karena itu kalau ngitung sendiri kan agak susah nah tahannya itu bapak ibu boleh-boleh boleh mencoba Aku mau coba deh Jaro, 70 detik 80 detik 90 detik Eh udah bisa loh 120 gitu ya Nah tapi pada saat itu pasang saturasi ya ketika nanti turun sampai 60 dan takut ya tarik nafas saja nanti besok bisa, bisa coba lagi saya kuat berapa lama ya 60 gitu ini bapak ibu yang fit ya yang boleh begini begini ya nanti saya bisa lama loh 60 detik ya kalau enggak ya pokoknya enggak usah kalau enggak yang punya alat ya pokoknya begitu enggak, enggak, enggak kuat ya tarik nafas tahan 15 detik nah sekarang kemana-mana, pak kalau saya ikut latihan sekarang ini? Bapak ini sudah masuk yang ketiga, red ketiga yang 60, tapi saya 40 puluh enggak kuat. Ini yang pertama, ini 40, puluh, saya tiga enggak kuat. Nah, di mana bapak ibu enggak kuat, Bapak-Ibu tarik. Terus tahan tiga puluh lima, empat tiga puluh lima, empat tiga puluh lima, empat tiga puluh lima, empat juga metode lima, yang mengajarkan sampai lima, tapi saya puluh lima, empat lagi, saya baca atau saya ikuti instruksinya, eh, instruksinya Wim Hof gitu ya 15 second jadi 15 detik ya lebih lama nggak apa-apa tapi ya kan itu sudah selesai semuanya ya tinggal segera nah hal -hal soal gunanya fungsinya kenapa nanti pelan-pelan kita posting di setiap hari ya kita praktek ini kalau udah praktek akan muncul sensasi perasaan pengalaman mau nanya pun bisa eh, tahu apa juga yang ditanyakan Sekali, kalau dasar teori Google banyak banget nah kita mulai ya nah saya minum dulu kalau berbicara uap air keluar jadi aus Tapi, juga boleh minum metode satu metode 2 sama menaikkan ph jadi kalau nanti setelah selesai terus mau eh, apa namanya eh, tes ph silahkan kalau sebelumnya dites ya bagus sama nah, sebelum latihan kita selalu ngetes ya nanti habis itu tes lagi ya oke kita akan mulai kita waktu pak karena ini hanya 20 puluh menit ya tiga menit itu butuh waktu 18 detik jadi kita akan selesai jam 10 masih ada waktu tanya jawab 30 puluh menit ya nah, saya geser posisi sedikit nggak apa-apa kelihatan ya jelas ya audionya kencengin dulu full maksimum oke okay. oh nggak lupa pasang saturasi.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 Lepaskan, tari oksigen, menyembuhkan, tari oksigen, buang CO2, tari oksigen, buang CO2, tari oksigen, saturasi pentok, tari oksigen, tubuh alkali, tari oksigen, paru-paru sehat.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 ya aku ya kita selesai namanya satu red. kita segera masuk red yang kedua terlepas jeda begini ya nafas biasa saja kita segera masuk udah pakai istirahat satu menit karena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 lepaskan, langsung sambung <laughs> sudah sebentar 30 nafas kuat, strong breath yang 30 kali tarik nafas lepaskan tarik nafas lepaskan tarik nafas lepaskan tarik nafas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 Ya, kita satu kali lagi cukup tiga rit hari ini nanti bisa diulang-ulang ya satu kali uh, latihan yang mulai aja dengan tiga dulu nanti 4 rit nanti lima rit nanti empat rit seberapa waktu yang ada dan seberapa uh, hari itu kuat ya kita mulai yang ketiga metode Wim Hof yang kedua dengan tahan nafas dan kita mencoba untuk menahan nafas selama satu menit yang tidak kuat, jangan dipaksakan pas nggak kuat itu, mau 30 detik mau puluh detik, ada rasa kuat tarik nafas terus tahan 15 detik ya 15 detiknya dia tahu sendiri aja kira-kira 15-20, ya, bisa menghitung dalam hati kita mulai yang ketiga tarik nafas dalam-dalam dalam.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 Percaya bahwa oksigen yang beredar dengan cepat, oksigen yang penuh, saturasi seratus, menyebar ke seluruh tubuh, sampai ke sel-sel yang membutuhkan pemulihan. Jantung kita menjadi kuat, kadang berdebar lebih cepat, seperti orang treadmill, saturasi naik, dan kita menjadi kuat. Persiapan, kita tarik nafas, tahan lima belas detik. Lepaskan, ya! Kita uh, selesai latihan. Ya, masih fluktuatif. 100 lagi, ya selesai ya. Nah, bapak ibu bisa melihat saya sudah kembali ke 100 ya, walaupun saya sambil berbicara nih 100. Tapi bapak ibu bisa melihat tadi ya, terutama setelah yang kedua sama ketiga. Yang pertama tadi saya lebih banyak di 99 ya. Terus waktu tarik nafas. Ya, tahan 40 detik waktu ditahan itu pas 40 detik mulai tarik nafas itu uh, saturasi masih masih turun masih turun ingat tadi saya bilang uh, sudah tarik kok masih turun ada jeda antara tarik nafas sampai di paru-paru lalu beredar. Uh, ya nah tapi yang kedua tadi saya tunjukkan begini gitu ya waktu yang 15 kali masih di 99 kadang 98 tapi ketika yang mulai lebih cepat tadi saya tunjukkan bisa dilihat di rekaman saya sudah stabil selama 30 kali itu boleh dikatakan 100 lebih banyak kadang 119 100 lagi tapi rate yang ketiga boleh dikatakan ya yang tarik nafas dalam itu masih 99 itu kan kayak persiapan ya ingat ada jeda sekali lagi ingat ada jeda pas masuk yang ke-30 kali stabil 100. Itu sebenarnya 100 itu adalah dampak dari tadi yang 15 kali karena ada jeda. Nah, kalau tadi Bapak Ibu tutup mata, memang sebaiknya tutup mata gitu ya, yang melihat karena hanya penglihat dulu deh nanti aku belajar sendiri waktu nanti itu nah. Tadi bisa lihat di saya waktu mulai yang kedua saja itu sudah turun sampai 74 ya. Yang ketiga tadi sempat ada sampai angka 71. Nah, kapan itu turun? Kalau nanti misalnya udah sampai bisa 80 kali 90 kali turun terendah itu ya sampai di akhir tahan nafas, karena kan ada jeda tuh turun turun turun turun sampai kuat sampai kuat sampai kuat sampai. Nah bahkan kalau bisa 120 detik ada yang aneh, anehnya itu gimana? Karena kita masih nahan terus belum ngambil nafas, itu bisa bergerak naik. Jadi itu yang membuat saya tidak takut ketika saya mencoba sampai 2 menit, ketika 60 saya tahan terus seberapa kuat sih saya gitu? itu saya juga bingungnya dalam nanti gini ini tubuh kita ngambil oksigen dari mana ya apa dia produksi oksigen sendiri gitu ya saya belum naik udah mulai naik gitu begitu narik, mulai naik tapi itu hanya bisa ngelihat kayak begitu ritmenya itu grafiknya kalau bisa sampai dua menit tapi jangan coba-coba kalau belum kuat ya nah kalau baru 60 detik 70 detik gitu ya apalagi baru 60. nanti tadi bapak ibu bisa lihat di rekaman saya ini gitu kan waktu tarik nafas Tarik loh ya, gitu itu masih turun terus, bahkan tahan, masih bisa turun lagi. Lepaskan, naik sebentar, bahkan kadang masih turun lagi, kayaknya kayak fluktuatif karena kan emang oksigennya begitu ditarik, lalu diedarkan. Itu kan kayak, kayak di, sampai di jari ini kan, dia menyebar kemana. Itu kan sekali lagi tiap tubuh bisa kayak ya yang paling mendesak dibawa ke sana dulu gitu ya, punya kecerdasan membawa ke kemana, dan yang pasti di mana butuh regenerasi sel di situ akan dibawa. Nah, nanti terlihat di rekaman. Ketika saya tarik nafas lalu tahan itu masih turun terus. Itulah kenapa kadang malah waktu pas ditarik itu ada yang fly kayak sereng gelap gitu ya, ser gitu. Karena itu dampak dari nahan yang tadi sebenarnya. Tapi kan fly-nya itu malah sudah kita narik. Jadi sudah nggak berbahaya. Bahayanya udah lewat. Tinggal sensinya yang sensasinya yang terasa karena waktu tadi itu saturasi 60 puluh apa yang pertama kali bapak mungkin akan 90 puluh aja udah fly gitu kan tadi bapak bukan bisa lihat saya turun sampai tujuh nah itu eh, kayak fly sereng gitu tapi segera naik nah ambil nafas lima belas detik tahan. tapi kadang yang saya ketiga tadi itu juga sekali suka bercontoh gitu udah naik sembilan puluh itu sebetulnya lagi turun tujuh puluh tapi segera naik lagi gitu ya bahkan tadi di, di, di awal awal saya bicara masih cukup lama bertahan di eh, 100 lalu pasti saya. Kalau saya akan kembali ke tujuh eh sembilan delapan, Lumayan dulu kembalinya ke sembilan lima, Kalau sekarang sembilan tujuh, Nah, sekarang soal masang alat sekaligus saya jelasin tadi. Selama latihan, kadang saya mindain alat ya, karena kayak kejepit, kayak kedinginan ya. Tapi juga tubuh kita ini ada yang kapalen, ada yang kulitnya tipis. Nah, kalau sampai misalnya kok saya alatnya tiga digit, enggak pernah 100 alatnya ini enggak pernah sembilan coba sambil berlatih tiap hari itu pilih jari mana karena yang kulitnya tebal, kan ini kan mendeteksi dari uh, yang ada di bawah kulit kulitnya kapalan gitu ada kudis <laughs> ya akan susah gitu ya jadi cari kulit mana yang paling halus memang kalau disingkatnya sebelah kiri lalu ibu jari Tapi mana saja sebelah kiri tapi kan orang lain-lain itu ya saya jari kan ini kanan atau di sini Kak kiri gitu yang paling uh, sensitif menurut saya uh, dia lebih bisa mendeteksi sampai yang paling rendah dan sampai paling atas ya. Nah ini adalah tiga kali. Nah bapak ibu ulangin nanti kalian ada kita sudah belajar dua metode ya. Kalau sehari dua kali itu yang metode dasar satu kali, yang ini satu kali dan satu kalinya itu dengan audionya kan 40, puluh, lima Kalau 50 puluh nggak kuat, ya seberapa tarik. Tahan lima detik, itu ya. Nanti sambil nunggu audio berikutnya ya hampir kayak nafas, kayak bapak lihat tadi diantara jeda itu kan saya kayak mungkin masih ke bawah sisa dari sebelumnya kan saturasinya belum belum balik balik ke 100 Sambil nunggu aba-aba dari saya gitu gunakan untuk bernafas biasa atau bernafas dalam juga boleh ya kayak tapi lembut aja untuk membantu nanti lebih cepat naik ya. Oke. Okay. Pasti akan ada banyak pertanyaan, saya stop dulu biar file-nya tidak terlalu panjang.